Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya kita mendapatkan info bahagia bahwasanya para sahabat persahabat ya nanti tanggal 28 Rizky Billar akan mengeluarkan album pemimpinmu Wow persahabat ya kita lihat aja Mudah-mudahan benar tentunya Rizky Billar mengeluarkan single terbarunya persahabat ya dengan berjudul pemimpinmu dan mudah-mudahan bisa trending dan booming, amin ya Robbal Alamin. Dan berikutnya para sahabat ya, kita akhirnya mendapatkan vitamin bahagia langsung dari dede olesi kejora. Kita lihat luar biasa. Ini adalah persiapan tampil di pagi hari ini. Para sahabat ya, doakan yang terbaik, mudah-mudahan dilancarkan. Ini adalah vitamin bahagia yang kita dapatkan pagi ini, para sahabat. ya. Lesi Kejora sebagai divisi acara luar biasa. Mudah-mudahan Dedek LSD selalu memberikan penampilan yang spektakuler dan luar biasa, para sahabat. ya. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan dan kabar baik, kabar bahagia langsung dari Dedek LSD. Kita lihat kemungkinan selanjutnya, para sahabat. ya. Tentunya Dedek LSD menyanyikan lagu Bismillah Cinta Luar Biasa. Ini adalah momen yang akan diberikan dalam acara pagi hari ini, persahabat ya doakan yang terbaik mudah-mudahan kita mendapatkan kabar bahagia doakan saya yang terbaik para sahabat ya kita masih menunggu kejutan selanjutnya tetap tontonan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya mungkin ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.